Selamat pagi taruna. Bagaimana kabar hari ini? Kakak Arab kalian baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak kalian untuk bersatu teduh. Sebelum bersatu teduh, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengetahuan-Mu kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk bersatu teduh ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkati saat teduh kami darah oleh pada akhirnya kiranya kami boleh mengerti dan boleh menerapkan firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 21-28 yang berbunyi demikian Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah alam selama-lamanya sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadaMu akan binasa kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau tetapi aku, aku suka dekat pada Allah aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya nah adik-adik judul -adik, renungan kita pada pagi hari ini yaitu hati yang kuat dalam buku Fearfully and Wonderfully Made yang ditulis bersama Philip Yengsi, Dr. Paul Brand mengamati bahwa jantung burung kolibri yang beratnya hanya sepersekian ons dapat berdetak 800 kali per menit. Jantung paus biru yang beratnya setengah ton hanya berdetak 10 kali per menit adik-adik, dan detaknya terdengar hingga lebih dari 3 km jauhnya berbeda dengan kedua makhluk itu jantung manusia terkesan tidak istimewa tetapi melakukan fungsinya dengan baik dengan berdetak sebanyak 100.000 kali per hari 65-70 kali per menit karena begitu luar biasa fungsinya sebagai penopang seluruh kehidupan jantung manusia dijadikan kiasan dalam kesejahteraan batiniah seseorang dengan sebutan hati namun jantung sebagai organ fisik maupun hati di dalam batin kita sama-sama rentan terhadap kegagalan adik-adik. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaganya? Permasmur Asaf, seorang pemimpin pujian di Israel, mengakui dalam Masmur 73 bahwa kekuatan sejati berasal dari sesuatu di luar manusia yaitu pribadi yang ilahi adik-adik. Ia menulis sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Asaf benar adik-adik Allah yang hidup adalah sumber kekuatan kita Yang utama dan abadi Sebagai pencipta langit dan bumi Allah tidak terbatas dalam kuasanya yang sempurna Di masa-masa penuh pergumulan dan tantangan seperti ini Kiranya kita menemukan apa yang dipelajari oleh Asaf Lewat pergumulannya sendiri adik-adik Allah adalah gunung batu Sumber kekuatan bagi hati kita kita dapat mengandalkan kekuatannya hari demi hari. Yuk kita tutup satu dulu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan kiranya kau boleh jaga kami dalam menjalani kehidupan kami dari sekarang hingga seterusnya ke depannya, ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat lanjutkan ibadah dan aktivitas kalian ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.